Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ustaz uh, Terkait dengan konsep perbandingan Yang uh, pernah Al-Fakir baca Di dalam uh, Salah satu buku Yaitu Karangan oleh Al Imam Al-Busiri Burdah tentang bab yang keempat yaitu Madahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uh, Terkait dengan konsep perbandingan ini uh, dipaparkan oleh guru besar uh, Universitas Islam Negeri Jakarta uh, yaitu Profesor Oman Fatahur Rahman salah satu pakar uh, ilmu filologi beliau meneliti Uh, terkait dengan uh, perbandingan antara memuji Nabi Muhammad SAW dengan memuji uh, umat Nabi Muhammad memuji Nabi Muhammad dan umat Nabi Isa memuji Nabi Isa uh, ternyata hasil penelitiannya itu uh, terkait dengan hari ini adalah uh, seperti halnya banyak di antara anak muda yang mengkawal atau mengawal para habaib contohnya. Kemudian eh, mereka mengkawal sejak asar, tapi eh, akhirnya melupakan salat maghrib dan isyaknya. Eh, sehingga menurut eh, Profesor Oman itu eh, justru di sini sholawat yang disalahkan. Jadi artinya adalah sama seperti umat Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa karena terlalu sibuk memuji Nabi Isa sehingga lupa dengan Allah. Itu yang dibandingkan oleh uh, Profesor Oman. Jadi sibuk memuji Nabi tapi melupakan salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah uh, konsep ini bisa kita terima atau tidak? Syukran. Terima kasih. So. Baik. Apa kaitannya? Tadi tidak dijelaskan dengan gamblang kaitan dengan umat Nasrani yang memuji Nabi Isa, dengan kaitan yang mengawal, contohnya para ulama meninggalkan sholat Maghrib, dan Isya. Gak ada kaitan dengan pujian sama sekali, gak ada alakoh sama sekali sekarang begini. Yang antum maksud mungkin baik yang da da fi nabi Itu kan Itu yang antum maksud Tapi yang selanjutnya Tapi untuk bagian Nabi Jadi Imam Busairi mengatakan Tinggalkan Apa yang diklaim oleh umat Nasrani Terhadap Nabi mereka Tapi untuk memuji bagian Nabi Silahkan puji bahasa kitanya, Sepuasnya Selama tidak menyerupai klaimnya umat nasrani Sekarang makna daripada klaim umat nasrani apa? Menuhankan Nabi Isa. Itu yang tidak boleh. Sejak kapan kita menuhankan baginda Nabi Muhammad SAW? Kita tidak pernah menuhankan baginda Nabi. Karena kita tahu gelar paling tinggi yang dimiliki oleh baginda Nabi adalah Abdullah. Disepakati. Gelar paling tinggi yang dimiliki oleh bagian Nabi adalah Abdullah, hambanya Allah. Hamba ada dua macam. Ini mohon maaf agak panjang dikit Pak ya, agak sabar dikit. Hamba ada dua macam, ada, <tuh>. ada al-abad bilwaq'il itirari, ada al-abad bisulukil ikhtiari. Ada seorang hamba, yang dia memang menjadi hambanya Allah, dilihat dari fakta kenyataannya dia butuh kepada Allah, dia diciptakan oleh Allah pemahaman hamba semacam ini maka semua makhluk Allah adalah hambanya Allah selesai dan ini bukan makom bukan ini status fakta tapi ada makom makom kehambaan siapa apa itu makom kehambaan makom kehambaan adalah seorang hamba yang ketika dia menjadi hamba atas dasar pilihan pribadinya menghambakan diri kepada Allah menegakkan hak-hak Allah dan mengalahkan keinginan-keinginan syahwat hawa nafsunya saat itu. Ini makom tertinggi adalah milik baginda Nabi Muhammad SAW. Coba lihat dalam isra mi'raj. Apa kata Allah Subhanallah asra bi'abdihi Subhana, Maha Suci Allah yang terbebas dari berbagai macam kekurangan asra bi'abdihi dengan hambanya. Hamba ini jangan dipikirkan hamba itu maksudnya diciptakan al bukan, tapi hamba adalah seorang hamba. Seorang ciptaan Allah yang sampai pada level kehambaan paling tinggi, yaitu bagian Nabi Muhammad, wasallam. jadi yang melekat adalah ini: maka memuji bagian Nabi, tidak ada hulu, tidak ada berlebihan, selama tidak menyerupakan bagian Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kesalahan yang terjadi tadi itu kesalahan oknum yang bersumber dari kebodohan. Yang namanya solat itu tetap wajib dalam keadaan apa apapun kan begitu simpelnya mana ada solat boleh ditinggalkan karena ngawal seseorang nggak ada itu kesalahan dia walaupun alasannya karena cinta cinta tidak bisa selalu dijadikan alasan untuk melegalkan apa yang menjadi ketentuan Allah atau diharamkan oleh Allah selesai nggak bisa contoh aku cinta kepada seseorang Kemudian karena cinta dia nunggu terus sampai lupa sholat lupa waktu nggak dibenarkan nggak dibenarkan tidak sama sekali jadi itu adalah kesalahan oknum yang bersumber daripada kebodohan artinya ketidaktahuan tidak bisa hukum juzi ini part ini partisi dihukumi untuk keseluruhan ditarik untuk menghukumi keseluruhan ini adalah mugalotoh dalam ilmu mantik nggak bisa seperti itu jadi ingat Imam Busairi sudah memberikan rambu-rambunya. Silahkan kita memuji bagian dan Nabi. Mencintai bagian dan Nabi. Tapi jangan serupakan bagian dan Nabi dengan Allah. Artinya jangan angkat bagian Nabi kepada makom ketu, Hanan seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Di situ maknanya. Jadi apa yang disampaikan tadi kami anggap tidak tepat. Kok yang disalahkan sholawatan. Yang disalahkan adalah ketidaktau wannya, Kok yang disangka memuji bagian nabinya, yang disalahkan adalah Wannya kan begitu? Jadi jangan salahkan karena cinta kepada ulama, kemudian sebabnya dia meninggalkan sholat enggak. Kalau dia tahu, kalau dia tahu cinta ya tetap cinta, sholat dia tetap wajib kan begitu? Jadi yang salah adalah Oknum, kemudian sebabnya bukan karena cintanya tapi karena ketidaktahuan bahwa sholat tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun maka awas ini sebab juzi, sebab yang ini adalah partisi, oknum saja tidak bisa dihantamkan kepada keseluruhan yang berkaitan dengan pujian itu sebetulnya, kalau mau muadir insaf begitu caranya Allah alam bisa dipahami insya Allah Kemudian yang tadi Tambahan sedikit sebelum bertanya Kalau kita lihat praktek di lapangan Ada berapa persen sih yang begitu tuh? Hmm? Apa karena ada satu dua orang Kemudian jutaan orang yang mencintai Para ulama yang istiqomah sholat akan disalahkan? Karena cintanya? Itulah yang disebut dengan Hanya karena satu dua Oknum kemudian dihukumi secara general, ini nggak nyambung, ini dalam illah tidak muttoridah, baik